Gimana kabarnya hari ini kakak harap kalian semua sehat ya Pagi ini kakak mau menemani kalian untuk bersaat eduh Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ezra 2 ayatnya yang pertama hingga yang kedua Sebelum itu mari kita berdoa Bapak di Surga, terima kasih. Pagi ini kami masih boleh bangun dengan kesehatan yang baru yang berasal daripadamu, Bapak. Kami mau membaca dan menenunkan sebagian dari Firmanmu. Kiranya, kau mau bimbing kami agar kami boleh mengerti apa yang akan kami baca dan renungkan Berfirmanlah ya Allah karena kami siap mendengar. Amin. Bacaan kita terambil dari Ezra pasal 2, ayat yang pertama hingga yang kedua. Kita buka Alkitab kita. Ezra pasal 2 ayat yang pertama hingga 2a yang berbunyi inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan yakni para tawanan yang dulu diangkut ke Babel oleh Nebuchadnezzar Raja Babel yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yeshua, Nehemia Seraya, Realaya Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah gedung DPR atau MPR RI. Sesuai instruksi Presiden Soekarno pada tanggal 8 Maret 1965, yakni tepat hari ini sudah Berusia 56 tahun, proyek pembangunan gedung DPR-MPR-RI dilaksanakan. Proyek pembangunan gedung tersebut sempat terhenti karena gerakan 30 September 1965. Proyek tersebut baru dilanjutkan kembali pada tanggal 9 November 1966 sesuai instruksi Presiden Soeharto. Gedung DPR-MPR-RI selesai dibangun pada tanggal 1 Februari 1983. Gedung DPR-MPR-RI memiliki tiga ciri khas, yaitu pertama, desain kubah yang berbentuk keparan sayap burung Garuda menimbulkan kekuatan. Yang kedua, warna hijau pada kubah menimbulkan kesuburan dan kemakmuran. Yang ketiga, gedung DPR-MPR-RI memiliki kaitan erat dengan Monumen Nasional alias Monas. Berdasarkan budaya Hindu Kuno, gedung DPR MPR RI melambangkan Yoni alias alat vital perempuan. Sedangkan Monas melambangkan Valus alat vital laki-laki. Dalam teori politik, Monas adalah lambang ayah dan gedung DPR MPR RI adalah lambang ibu. Sobat Runa, ketiga ciri khas de gedung DPR MPR RI ini Hendak menegaskan bahwa gedung tersebut adalah simbol harapan seluruh rakyat Indonesia tentang hadirnya pemimpin yang memiliki kekuatan untuk memperjuangkan kesuburan dan kebangkuran masyarakatnya. Ada 42.360 orang Yehuda yang kembali dari pembuangan juga memiliki harapan yang besar kepada pemimpin mereka terkait dengan pembangunan kembali bait suci. Sebagai pemimpin Zerubabel sadar betul akan hal ini. Itulah sebabnya ia segera meletakkan dasar bait suci segera setelah dia tiba di Yerusalem. Sobat runa sama seperti para anggota DPR MPR RI dan Zerubabel suatu saat nanti dengan pertolongan Tuhan kita pun akan menjadi pemimpin jika saat itu tiba, pastikanlah bahwa kita melaksanakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa minta Roh Kudus menguatkan kita untuk menjalankan hari ini sebagaimana ajakan di renungan tadi. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih atas renungan yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kiranya... Kami nantinya boleh menjadi pemimpin yang baik. Mulai dari bagi diri kami sendiri, juga nantinya bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah.